Jangan pernah jadikan game ini sebagai mata pencarian Cukup jadikan game ini sebagai hiburan semata ya cok ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya ya Oke lumayan hijaunya lagi pecah Tetampilnya lumayan gede Oke birunya Lagi dong Ungu janda itu Oke nice kuning Oke japa hasilnya kuning itu Terus ambilnya lumayan ayam lumayan dengan tambah enam ribu ya cok lumayan gede mendapatkan cincin sionel yang pertama oke mahkotanya pecah dan komplain diriku ay dong sambal us kalian buatnya, pekalian kita sudah oke okay, nice disambal kalian pada ya, cok lumayan tambahnya 8.500 ya lumayan gede pekalian kita sudah ada tiga puluh delapan delapan satu enam delapan surganya para slotter Oke cecik satu dua dicoba ya kan. Oke untuk hari ini kita mau main di Dead of Olympus ya cok. Dengan modal Rp50.000 ya kita langsung cecik ombak di beach perahu. Iya ya cok. Kita tekan tekan dulu lah ya, tekan manja. Abis itu kita coba 10 kali putaran ya cok di quick. Oke kita coba di quick kali putaran ya. Nah, semoga aja dapatnya teman-teman jiwa nih ya. Mantan -mantan Cuba baik spinas dia empat dua ribu yang ya, semoga aja ada isinya ya tap ya, tap naik lah panjang jadi ular pendek jadi kodok ya okey merahnya biru juga ayam hijau itu ayam okay, ayam semua ya. dan tidak lupa saya ingat kepada kawan-kawan semuanya jangan pernah jadikan game ini sebagai mata pencarian cukup jadikan game ini sebagai hiburan semata ya Cok ambil sisi positifnya buang sisi ya. oke okay, lumayan hidupnya lagi pecah tetap lumayan gede oke okay, yurunya ada lagi dong ungu janda itu oke okay, nice kuning oke okay, japa hasilnya kuning itu plus amirnya. Lumayan, lumayan main dengan tambah 6 ribu ya cok. Lumayan gede mendapatkan sensational yang pertama kali ya 79 ribu. Lumayan ya cok. Okay, yang pastinya kombinan kuning. Okay, lumayan ya lumayan kali ini connect connect. Lumayan menambah sedikit aja ya, cok. Tidak sah kali tu di dok beritukah Ayo dong pekalian kita sudah gede adalah 18 pekalian kita Semoga aja connect ya Ayo dong us Main besar pekalian kita waduh dia lewat aja yang gak connect ini Sambah dong pekaliannya Us, kali dua us Sambah dong pekaliannya us Waduh, gak tau ya sayang sekali Main lah yang mendapatkan ribu Lumayan, kita coba bibit sih. 500 ya, di sini kita aktifkan. Kita coba di quit 10 kali. 10 kali putar ya. Kita coba turbo ya. Kita coba tumbuh sepuluh kali, yaitu konflik. Injilnya satu lagi, itu sklepternya dong. Ayo satu lagi, itu ust. Oh, aduh, sayang saya sekali nggak mau ya. Jandanya, nice, lumayan. Kali ini pernah, kali ini apa? oke, plus amunna juga hijau itu. Jok oke naik nice. sampah lagi kali ini. Sama jok, nggak sambil piring lumayan mendapatkan itu puluh empat ribu ya. lumayan enam ratus dua puluh tadi dia coba ini ya kita langsung baik spin aja ya oke kita coba pengatur ya kita coba balik sepinat kita coba balik laporan kita coba langsung aja Hai, delapan puluh sembilan. Semoga ada isinya ya. Ya, yang baik kalimatnya lumayan. di sekalian ya. Nice, gitu. Oke okay, kombo sangat baik ya cok Birunya juga konek okay, nice. Ayo lagi dong Kuning Oke okay, lumayan ayah, ayah Oke okay, lumayan mendapatkan Lebih so, ya cok lumayan <coughs> Oke okay, biru lautnya kuning-kuning Oke okay, jam 13.00 ke summernya Oke, pecah. Oke lumayan sama lagi Oke, di sana baik. Kaliannya dong, us. Kali dua aja, us oke okay, nice. Kali dua deh, kali dia punya ya, nyambal tiga ribu lima ratus, mendapatkan transition lagi ya, teman lumayan, oke. Okay, Duit hijaunya kuning-kuning, oke okay, nice. Oh, terima jiwa kombo dengan baik ya. tambah dong, kaliannya oke okay, dong. Hasilnya kali dua us, kuning kali dua, ayo dong, kali dua us. Kali dua, usah us dong, ayo dong kali dua. Tampilnya gede ini tujuh ribu sayang Sekali nggak sampai ya, padahal tambah tujuh ribu lebih. Menjadi tanggungnya nggak lu ya. Hai, hai, dong, lagi dong. Oke mahkotanya pecah dengan komblang biru. Ayo dong sambaus kalian gua nya. kita sudah oke okay, nice di kali ini pada cocok lumayan, tambahnya 8.500 ya. Dengan gede kali kita sudah ada kedelapan mendapatkan sensasional ya 300.000 lumayan. Oke, birunya lagi. Ayo dong kita sudah ke-38. Kita lumayan ya. 861.000 ya. Dan kita menjadi lima ribu, 695 ribu ya, Lumayan gede Propinya Sampai sini saja ya Videonya gue mau WD dulu Karena kesempatan PemwD itu Tidak datang dua kali ya cok Karena kita mainnya utamakan WD Bukan utamakan depo ya Jika ada kesempatan PemwD Langsung aja digeskan WD ya Oke sampai sini gue pamit Gue ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh